Nah Ayah memang tak melahirkan kamu Namun kau harus tahu Betapa bahagianya ayah menyambutmu Nah Ibumu adalah perempuan luar biasa Dan kau adalah perempuan istimewa Besok nanti setelah kau mengenal dunia Sebelumnya Ayah tak pernah mengenal lelah untuk membuatmu bahagia Besok nanti Bila kau patah hati karena cinta Sebelum itu Ayah pernah berusaha menjaga agar ribau kinimu tak ada air mata Besok nanti setelah dirimu merasakan sulitnya kehidupan ketahuilah dirimu adalah alasan ayah mampu menajam badai dan hujan nah tumbulah menjadi perempuan hebat tumbulah menjadi perempuan kuat kau adalah kebanggaan Kau lebih dari kemegahan Jadilah pelangi di lingkungan hujanmu Jadilah mentari di sekitar gelapmu Jadilah awan di gililing terikmu Kau adalah jaminan berkat Tuhan Karena untukmu Matahari tak akan menyakitimu pada waktu siang dan bulan tak akan menista Engkau pada waktu malam.